Pengembalian uang negara juga dilakukan oleh 45 anggota DPRD kota Pekanbaru Riau. Uang senilai 3 miliar rupiah merupakan kelebihan anggaran reses anggota DPRD tahun anggaran 2020. Setiap anggota DPRD mengembalikan uang beragam, yakni mulai dari 25 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Kelebihan anggaran anggota DPRD ini terungkap atas penyelidikan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bukan Baru. Kelebihan anggaran ini diterima oleh semua anggota DPRD berjumlah 45 orang, mulai dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Setelah semua kelebihan anggaran ini dikembalikan, penyelidikan kasus resmi dihentikan. Uang senilai 3 miliar rupiah lebih selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kota Pekanbaru untuk keperluan lainnya. Diserahkan ke instruktoran untuk melakukan audit. Dan kita teman-teman audit, kita nah, akan diperoleh keperluan bayar, dan keperluan bayar itu sudah dikembalikan, atau sama pemerintah kabupaten itu akan mengawasi nantinya berikutnya kalau memang ada kegiatan itu dari pemohon itu, jadi kita sudah ingatkan mereka berhati-hati siapkan dokumennya dan dalam pelaksanaannya harus kita tengok betul penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif diminta berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan kelengkapan dokumen dalam setiap kegiatan, sehingga penggunaan keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan.